Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat slotterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku ya dan di kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88 dan untuk para sahabat slotter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari Sojani agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru main pembocoran dan bola slot gacor di hari memainkan model-model uh, aja naja dari Get Off terkacanya pada share 88 juga kita akan coba mainin bola dan gacor dari Get of the dan untuk kalian juga yang sudah mendapatkan update video terbaru mengenai info bocoran dan bawah, soot, gacornya cukup like, share, komen, dan subscribe channel dari Sojane ya bosku dan untuk kalian yang ingin mendapatkan update video-video terbarunya cukup aktifkan notif loncengnya dari Sojane otomatis kalian akan mendapatkan update video terbaru di setiap harinya nya para Sojani, ya jadi kalian tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru dari Sojane. dan tentunya untuk linknya dari top channel balapan sudah kita semakin di kolom komentar dari Sojane. kita coba kasih subscribe kita terus coba kasih pecah uh, lagi perlahan tapi pasti kali ini brother kita coba turunkan kali ini kita sambil nantikan sabaran-sabaran gacor dari gate of Gatot Kaca ya, waduh mudah-mudahan kali ini kita bisa meledak maksimal lihat kesempatan dia ini bareng gate of Gatot Kaca dan untuk kalian yang ingin selalu melakukan update terbaru mengenai info bocoran dan sosial di hari ini caranya gampang brother cukup like share komen dan subscribe tentunya channel dan otomatis kalian akan selalu melakukan update terbaru di setiap harinya. dan untuk yang paling langsung nyobain main disini ya bosku linknya sudah kita sematkan di kolom komentar begitupun untuk join grup whatsapp jadi kalian sangat mudah sekali ya bosku kita coba turunkan kembali kali ini dengan spin gratis seperti biasa yang selalu menjadi andalan untuk kita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 Baru get kaca kacanya ya Itu salah satu toko yang luar biasa dihadirkan di kesempatan di hari ini Coba terus kita mainkan ya Turun dan kembali simbol dari get gatot kaca ini Mudah-mudahan saja bisa profit maksimal Coba pecahkan kembali secara perlahan kali ini bro dikasih pecah lagi kali ini Main santuy aja lah ya boy Dan tentunya untuk bet nya boys uh, Sesuaikan saja dengan bet kalian untuk antara mode dan bejana terlalu mengesankan karena itu bukan menambah pemenangan justru menambah terukat terus kali ini kita coba teruskan masih bareng Gate of Gatos Kaca nih boy kita coba kali ini kita coba sambar kali ini bareng simbol-simbolnya boy Gate of Gatos Kaca luar biasa banget ini oke okay. ini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 cobain terus kita coba terus pantang pulang sebelum tumpang ini bosku. Kita coba sikat-sikat gacor -sikat di kesempatan di hari ini. Paranget amukan gacannya kita turunkan si boleh kembali kali ini boy. Jangan untuk kalian para sobat yang punya pola terbaiknya silakan coret-coret di kolom komentar mungkin para sobat pengen nyobain nyoba ini ya, mudah-mudahan hari tuntung Ayo, bosku. Jadi ingat untuk bertungah setiap akun itu jelas berbeda-beda meskipun kita bermain dengan bed dan waktu yang sama.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 dari situs ini ya bosku ya Dan kali ini kita coba percayaan kembali simbol demi simbolnya dari get atau kaca Kaca Kita perlahan ya Perlahan naik atau perlahan turun kita coba lihat lagi kali ini kita percahkan simbolnya Sama-sama untuk -sama kita mengenal ya simbolnya Oke kita anggap saja hampir sama kan lah Seperti kita poin bus tiket get of Gatot Kaca ini boleh